Oye, sí, es qué raro está allí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Log Jadiraga Channel guys Hari ini kita mau Goes lagi Goes sambil ngopi-ngopi juga Ke sebuah kampung namanya Desa Anugusi nih guys Nanti kita juga mau sambil Coba mancing-mancing karena kita ngopi Di pinggiran anak sungai ini guys Semoga hari ini menyenangkan Dan seperti yang kita hari ini Tingguti terus Guys, hari ini ada sekitar 8, orang. 8 sepeda nih guys, lumayan rame hari ini, ini sepedanya campur-campur lah ya, ada sepeda TB, ada sepeda City Bike juga, ini ada London Taxi, sepeda-sepeda jadul juga nih, itu juga sepeda bergerak, ini Polygon Sierra, Deluxe Gen, keren-keren baru udah trouble ya <coughs> Kita udah berada di Jalan Kampung nih guys, Desa Tratak Buluh menuju Desa Lubuk yang nanti tempat spot buat kopi kopi ya. Gitu. Desa Tratak Buluh ini masih berada di Kabupaten Kampar nih guys, jadi kita mainnya di pinggir-pinggir nih, hirup udara pagi di perkampungan. gua siap siap mancing sampai goes sih masih aja pagi ini <tuk> seperti biasa cerah awannya lumayan tipis-tipis lah saya paginya masih lumayan hangat ya belum panas hari ini <tuk> <tuk> hari oh, kan gue selesai foto-foto iya betul itu Oke guys, ngopi kita nanti. Hari ini kita nggak cari kilometer, katanya ya, tapi nggak tahu juga nanti. Oke oke, udah ada dada untuk di rumah saudara saudara. Hahaha. Ada. dada, paha, dada. Kita udah di pusat pemerintahan desanya, Desa Lubuk yang ini guys. Tapi sini kita mungkin pindah desa lagi, ciri khas rumah-rumah di perkampungan ya. Rumah panggung pun masih ada nih, guys, dengan suasana sangat berbahaya gitu. Ini Ada rumah jalan tanahnya nih, guys. Di sebuah kebun sawit, kita udah nggak terlalu jauh. You smart, smart off. Mari <tak> no. <laughs> ha? no. apa? Hah? Ini ya. Ini ke? Ala dia lagi. Hah? Prank. Lah, apa la prank ni? <laughs> Ada dekat apa tu onda? sudah kalau gitu, iya, jangan kota aja diberesin. Oke guys, ini Wih. kopi Liberica khas kepulauan Riau Meranti. Eh Meranti Riau lah ya. Cuman dia pulau pulau ya. Sejak 200 ada serbuknya kan? Ada. Biar sih disaring ini. Ya, ya. berarti oh, punya kopi. Oh, ya. ini juara nih, om. Ya, om. Dapat award ya? Serius, dia ini tanah bakau itu. Mana lama, kena dia juga itu. muara kan oh, ah unik dia, ada rasa nangka Dia lagi ngebahas masalah camping kita nih, guys. Ya, Om Sabda, nah, Om Sabda, Sabda nih. Kalau kan agak payah kalau paling Om kawan, kalau Om Sabda, Nasinya, sebungkus Nasinya, sebungkus ah, nasi sebungkus makan malam Nasinya, Om makan Om sarapan pagi Nasinya, so, nangguang Nasinya, ah, Om Nasinya, Om Nasinya, Om kue, kue ah, kue Nasinya, ah, oh. oh, ah, Om Nasinya, martabak, <laughs> Om Nasinya, ah, Om Nasinya, Om Om Nasinya, Om Om Om Om Agung apa? Bakso. Ah, bakso masih. Ah. Nah, tuh. Tidak juga ikut doang. Tidak juga ikut doang. Ales Oke ya bu ya. Ini pesan tersendiri <taik center> nih bu. Nyonya Sapda. Please gitu ya. Bismam. Mulai lanjut lagi nih guys. Kita rute ke Jalan Raya Pasir Putih ini. Malam dapat dua toko. Ada koyang besok. dan ini menurutku ya tidak tahu. tahu di dunia -dunia daerah ada ini. nge tanah jiu kita masih ingat ya, kita kembali di jalan lintas timur yang di pasir putih nih guys menuju arah uh, ini ya, Marpoyan oke guys, sampai kita di warung minum ke yang ada di jalan kartama nih guys jadi selesai lah gue, gue sekitar ini ya dengan rute-rute menyenangkan asik-asik itulah pokoknya yang penting kita selalu-selalu sehat aja jangan lupa untuk like, share, subscribe